Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi telah menonton di bagian -bagian channel guys Hari ini kita mau guys kalian review perjalanan Rute favorit lah ya Rute sepeda dan baru Menuju arah barat Seperti apa? Rute dan kesempat kita UD. oke guys kita udah start nih guys dan udah berada di jalan lintas menuju barat Sumatera Barat Bangkinang ini rute yang kita pakai nih guys di sebelah kiri kita ini adalah pusat penjualan emas yang ada di Kota Pekanbaru dan Lampars berada di perbatasan kota untuk rekonstruksi jalannya udah aspal dan di beton nih guys, karena dulu daerah sini eh, labil ya, tanahnya itu jadi sudah beberapa tahun terakhir sudah disemenikasi dan diaspal dengan beton. Guys, ini posisi kita lagi nanjak. Dan ini satu-satunya tanjakan yang landai ini di jalur ini nih, guys. Dan jawab. Apaan, guys? <laughs> Masuki jalan kampung nih guys, untuk mencari spot buat kopi-kopi. Ha, <laughs> ha, Kita udah nyampe ya? di spot buat kopi kopinya nih guys di Desa Birandang, Kabupaten Kampar. Membuat kopi dulu ya. Kontak kopinya Om Dian kamu ke situ, kisik ya, diberikan, diberikan ini asli Riau, kepulauan Meranti, lokal pride, lokal nah, pride ya. Nyon Pulau Birandang nih guys, karya sendiri. Hey, hey. Kalau tapi jalan mau ikut nggak, nggak lama, nggak ke mana aja kampung. Nah. Enggak terang-terangan, singa di singa cil, singa cil lumayan lah. Ini tempat waktu kita pas kesana kan? ini ya, anak lho hap nih lho <guluh> hap nih, nih om ini jumpa anak Minion nih guys ini bapaknya anak Minion nih <guluh> ah, ini ketuanya nih <guluh> ah, ini Minion Pulau Birandang ini om Joko nih, akhirnya kita ngopi bareng om capean om capean ya. <guluh> oke guys kita udah jalan lagi kita menuju spot berikutnya Katanya, nanti mau ke sebuah bendungan. Seperti apa bendungannya? Ikutin terus, mantap! Wish, mantap! Lagi. lagi di atas Jembatan California nih, guys. Jadi cuaca lagi panas-panasnya. California lagi musim hujan, panas tapi panas. Panas, gedengkang, guys! Berkuah, yeah. berkuah, berkuah, ya! Amin. Kita udah di daerah Pasar Kampar nih guys Sebuah kampung yang termasuk yang paling tua di Kabupaten Kampar nih Menuju undungan Trouble engine guys <laughs> Jadi kakinya sengklek nih Paksa diganti kaki dalamnya nih Bantu om salah lagi nak? Bisa pun malas bantu <laughs> Hampir sampai di spot bendungan. Kita lihat seperti apa tempat ini. <SILENGALAN> Nama bendungannya bendungan. sempat ya? bendungan... ya, Bukan tepat ya. Dingin ya hari ini guys. Dingin ya, cuma matahari keluar. <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> sojuk hari ini sojuk sojuk sojuk sojuk <laughs> sojuk oke oke okay, okay deh selesai lah gueis hari ini nih, guys dengan beberapa spot cantik butir gueis dari kota pekanbaru Baru kampar oke okay, ya jangan lupa untuk like komen dan subscribe <laughs>